Portugal berhasil mengalahkan Uruguay dengan skor 2-0 di Lusaila Iconic Stadium dalam matchday kedua grup H Piala Dunia 2022 sekaligus memastikan diri lolos ke babak 16 besar Bruno Fernandes menjadi bintang kemenangan Portugal setelah berhasil mencatatkan brace dalam laga tersebut namun sempat terjadi kebingungan soal siapa pencetak gol pertama Portugal gol ini lahir saat Bruno Fernandes mengirim umpan ke depan gawang Cristiano Ronaldo kemudian berusaha menyundul bola tersebut sebelum meluncur ke pojok gawang Sergio Rohet. Ronaldo langsung berselebrasi seakan-akan dirinya lah yang mencetak gol. Papan skor juga sempat menulis nama Ronaldo sebagai pencetak gol tersebut. Namun beberapa saat kemudian, papan skor berubah dan mencatatkan nama Bruno Fernandes sebagai pencetak gol. Sekilas bola memang tampak melintas tipis mengenai kepala Ronaldo. Namun ofisial menganggap bahwa Ronaldo sama sekali tak mengenai bola umpan dari Bruno tersebut. Perdebatan tentang gol ini terus berlanjut terutama di media sosial. Masih ada beberapa pihak yang berpikir bahwa kepala Ronaldo menyentuh bola sebelum menjadi gol. Namun akhirnya, titik terang soal perdebatan ini muncul berkat sensor yang tertanam di bola arihla yang dipakai pada Piala Dunia kali ini. Sensor sama sekali tak mendeteksi bahwa bola menyentuh Ronaldo dalam proses terjadinya gol tersebut. Hal ini diungkap oleh FIFA, yang mana juga dikonfirmasi oleh Adidas selaku pembuat bola Al-Rihla. Dalam pertandingan antara Portugal dan Uruguay, dengan menggunakan teknologi yang ada di bola pertandingan resmi Al-Rihla Adidas, kami dapat secara definitif menunjukkan tidak adanya kontak bola dengan Cristiano Ronaldo untuk gol pembuka dalam pertandingan. Tidak ada tekanan dari luar yang masuk dalam alat pengukur. Ditunjukkan oleh tidak adanya tanda grafik naik dalam grafik di alat pengukur. Sensor IMU 500Hz di dalam bola memungkinkan kami untuk sangat akurat dalam analisis kami. Begitulah bunyi pernyataan Adidas. I really don't want to see you cry. 'Cause it's gonna be biting.